Halo teman-teman Gimana kabarnya Baik atau sakit teman-teman sakit Jangan kebanyakan minum es ya teman-teman Sekarang lagi musim sakit Yuk Tonton videonya Aku di sini mencari mainan anak-anak. Kita cari-cari teman-teman. Kita bakal menemukan apa ya, teman-teman? Aduh. Wow. Di sini kita menemukan menemukan bolak, oh, teman-teman. Widih. keren sekali ya, teman-teman. Ayo, kita taruh ke bak truknya teman-teman. kita jalan lagi, teman-teman. Kita mencari lagi. Kira-kira kita bakal menemukan apa? Wow. Kita menemukan Kapten Amerika, teman-teman. Ini keren sekali ya, teman-teman. Ini. Ayo, kita taruh ke bak truknya teman-teman kita sudah menemukan dua teman-teman. dan ini truk masih kosong teman-teman. ayo kita cari lagi kembali teman-teman. ini Captain amerika ternyata dibang truknya teman-teman. Ayo kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira kita bakal menemukan apa ya. Widih. Kita menemukan Iron Man teman-teman. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan ke bak teman-teman. kan saja ya teman-teman. Yuk kita jalan kembali teman-teman. Kita mencari. Widih. Kita menemukan men teman-teman. Keren sekali, ya! Widih, ayo kita masukkan teman-teman ke dalam baknya. kita cari lagi, teman-teman. Nah, ini kita menemukan apa, ya, teman-teman? Ini kita menemukan Thor teman-teman. widi dia memegang palu teman-teman. Gila sekali ya widi Kita mencari lagi teman-teman. Waduh, terjatuh teman-teman. Jalurnya susah sekali teman-teman. mencari lagi teman-teman ini kita menemukan apa teman-teman wow. ayo kita ambil teman-teman widi kita menemukan soang teman-teman ayo kita masukkan lalu kita mencari lagi teman-teman Kira-kira kita menemukan apa lagi teman-teman Widih Kita menemukan dinosaurus teman-teman Kita masukkan saja teman-teman Agar -teman. lebih cepat mencarinya wow. Nah kita menemukan Dinosaurus lagi teman-teman Widih berwarna kuning teman-teman Keren ya Yuk kita tarik kembali teman-teman Truknya Kira kita bakal menemukan apa lagi ya teman-teman Wow Waduh Kita menemukan macan Tetapi macannya terikat teman-teman Ayo kita buka dulu teman-teman Lalu kita masukkan teman-teman Waduh, terguling teman-teman Kita lanjutkan kembali Kira-kira kita bakal menemukan apa ya teman-teman Wow. Widih, kita menemukan seorang betina teman-teman Keren -teman. sekali ya, kita masukkan teman-teman Kita mencari lagi teman-teman Kira-kira kita menemukan apa lagi ya Wow, widih, kita menemukan ambulan teman-teman. Keren ya, yuk kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira kita bakal menemukan apa lagi ya? Waduh, kita menemukan apa ini, teman-teman? Wow. Ya, Ada yang tahu, teman-teman? Ini adalah eksplorator, teman-teman. Ayo kita taruh di bak truk teman-teman ya, Lalu kita mencari lagi Mana lagi ya Kira-kira kita bakal menemukan apa teman-teman wow. Wow. wow Aku menemukan Mobil afro oh, teman-teman Aduh terjatuh teman Yuk kita taruh lagi Ayo kita tarik teman-teman. Kita pulang teman-teman. Sudah menemukan banyak mainan teman-teman. Cukup. Waduh. Terjatuh teman-teman. Sekian dari aku ya teman-teman. Video kali ini. Terima kasih.